Kona, kona, sini nak Iya, iya pak Bantuin bapak sebentar yuk Ayo, ayo, siapa? Bantuin bapak angkat rapot ini ke lemari baru ya Oh, oke, oke pak Lagi beres-beres pak Iya, mau ganti lemari Itu udah bisa merayap Eh, buset dah Itu lemari habis sebelah Iya, makanya Itu rayap bawa kali ya hmm. Bergaji mesin kayaknya dah Aduh, jatuh! Eh, <SILENCIO> si Peot. tahu, gua dia dulunya apatar Dia <SILENCIO> ada aja nih, otak iseng. Eda ih, <SILENCIO> Avatar, The Legend of Peot. Oh iya, nama bapaknya siapa ya? Sabi kali gua intip biar enak ngatainnya Ih, <SILENCIO> dia <SILENCIO> Jey, Rungkan. Eh Rungkad. Eh, Rungkad. Tai lu ngatain orang tua beraninya? Iya yeah. Tahu-tahuan lu nama bokap si Peot dari mana? gua habis bantuin Pak Ee -E tadi lihat rapot jatuh. Eh, taunya rapot dia nih. Sih, <Susuk> <Susuk> <Susuk> bentar lagi bokap ultah. Ngado apaan ya? Yot makan dulu Yot. Iya, yeah, iya. Yeah. Enggak dagang mah, mau makan apaan lo rumput? <gih> <gih> <gih> iya, nggak apa-apa, perut mah makan rumput juga. Buset dah, udah cepet makannya kita berangkat keburu hujan. <gih> iya, iya. Pak, Bapak lagi pengen apa, Pak? Apanya? Ya, misalnya lagi pengen jam tangan, kolor, apa topi gitu. Pengen kawin gua sama Yot? Ah, elah Pak, ketinggian itu mah. tadi ngapain sih lu nanya-nanya gitu? Ya, Kak gak nanya doang peot mah kayak malu lu lama-lama hehe <tik> emang masukan nanya begitu pak iya dulu waktu masih pacaran tapi udah tua mah boro-boro dulu waktu mah masih ada rame ya pak sambil makan aja sempet-sempetnya cerita masa muda pak papa lu sekolah yang rajin ya yot Jangan kayak bapak, lu kudu jadi orang sukses. Iya iya pak. Suatu hari lu bakal paham kenapa gua ngomong gitu mulu yot. Gini ya yot, nanti lu udah punya bini, lu senengin tuh bini lu. Jangan sampai lu kenal judi, apalagi minum minuman, narkoba segala macem. Allah jauhin dah. Iya iya pak. Gua nyesel sampai sekarang malu seumur rumah tangga sama bapak nggak pernah bapak senengin. Tetangga, lebaran, pada beli gamis malu gue gua beliin daster aja udah seneng Lihat tetangga, pada beli kulkas, tipi, segala macem malu mah melohok bayar di jendela, liatin mobil los Pak, udah mau udah tenang di sana Iya, iya, Yot ya, udah ayo berangkat Udah belum lu makannya Iya, iya, udah Tisu, masker, tisu, masker, tisu, masker Tisu, tisu, tisu, masker, masker Bu, tisunya, bu Guys, guys, ada cebanan doang nggak? Yah, kagak ada bi. Nah, Luna, ada nggak nak? Kagak ada. Ini satu-satunya gua ceban doang. Ah, ilah. Yot, yot, yot, lu ada nggak yot? Yee, gua lagi. Ah, ilah, nuker kemana ya? Buat apa sih lu Ed? Dah. Ini duit si Dinda ada di sini ceban. Kasihan, bentar lagi istirahat. Mau gua ngasih 20-an lagi. Oh, ini pakai aja dulu bi, punya gua. Jadi duit gua ada di lu. <laughs> Yah, ya sini, sini, sini. Gua pinjam dulu ya. Iya, iya. Hmm, bentar, bentar ya. I love you nda <laughs> baik kona nini ni bi ya ayo antriin gue yuk ke kelas 1 mumpung nggak ada guru Hai, <laughs> ai kayen hey lu mau kemana kak? ke toilet. anjir, ada guru lagi. ntar aja ngapa sih nunggu istirahat? kasihan yot, dia ada yuran hari ini dua ribu, dia nggak pegang sama sekali sekarang. ya udah geceh. dah, dah, dinda. Shhh. Ah, ahilah, dinda, dinda. lempar aja kali di. ya jangan ya eh, ge, terambil orang lu. coba minta tolong dia tuh, suruh panggil si dinda. oh iya, Shhh. bro, bro. Manggilin si Dinda dong Suruh nengok sini Gue abangnya. Oh iya ya kak Dinda Dinda Dinda Ada yang manggil dong Hah? Itu Ih ngapain sih? Ini duit kamu ndak entar aja ada guru Ya ampun Udah tanggung di sini. Aduh Udah sana-sana Izin aja sih bi sebentar sama gurunya Enggak gua gue takut Titip dia aja yang tadi bi Iya iya bener bi Ya udah ya nak, bye. Iya iya kak, makasih ya kak. Iya iya. <laughs> ya udah, makasih ya. Tolong kasih ya. Oh uh, iya iya kak. Ah, kamu! Oh ngapain kamu? Gak sopan kamu. Eh uh, maaf pak, sini dulu, sini dulu. Aduh, mampus. Ngapain kamu teriak-teriak di jendela? Eh, uh, saya, aduh, nggak tahu, Pak. Loh, kok nggak tahu? Itu kamu barusan teriak ngapain? Kesurupan. Uh, iya, iya, Pak, kesurupan, Pak. Eh, kamu yang di jendela. Sini, sini. Oh, iya, Pak. Ngapain dia tadi di jendela? Hmm, ini, Pak, nitik duit 10 ribu buat Dinda. Ah, huh? Dinda. Maju ke depan, Dinda. Hah? Iya, Pak. Ini siapa? Abang kamu? Ih, bukan. Siapa? Siapa nama kamu? Kona, Pak Kamu ngapain ngasih duit buat Dinda? B Bukan, Pak Bukan saya yang ngasih Sini, sini duitnya Loh, loh, loh, loh Ini apa? I love you, Dinda baik Kona weh, weh, weh, weh, weh Menyatakan cinta lewat duit sepuluh ribu nggak jaman, weh Lih, nggak gitu, Pak ah, Apa sih, si Bapak? Assalamualaikum Waalaikumsalam Ain Pak, ini lagi ngesol. Lu kalau mau makan ada di meja ya? Iya, iya Pak. 10, 20, 30, 35, 7 kali ya beli sepatu buat kado Bapak peot ke pasar dulu ya ngapain lo beli sesuatu bapak kalau mau dagang duluan aja ya iya gua nitip lem besi yot satu buat apaan dah buat ini nih sepatu bapak udah jebol emang sepatu bapak besi udah lo beli aja yot buset dah ya ya ayo deh lihat-lihat dulu ih iya bu nggak apa-apa liatnya di sini aja yang ini berapa bu kan itu ada bandrolnya oh iya eh buset, seratus nggak ada yang murahan dikit ya bu kamu nyari yang berapa hmm, yang 35 limaan ada nggak mana ada sepatu 35 lima deh di sini seratus atas semua kalau beli sebelah dulu nggak bisa ya bu ya nggak bisa dong ada-ada aja ntar kalau sebelahnya dibeli orang gimana ya udah ntar aja deh kalau ada uangnya buat siapa emang kok milihnya yang itu buat bapak oh suruh sini aja bapaknya sekalian jajalin hihihi bu justru ini buat surprise bu dia bentar lagi ulang tahun wah Anak yang berbakat Berbakti bu, buset Yaudah deh bu, nitip ya Sepatunya jangan kemana-manain ya bu Nanti saya kesini lagi kalau ada uangnya Ya Yaudah, iya ya Yain aja deh Keburu kagak ini gua Tinggal berapa hari lagi Bang Lah, ngapain dah Aku cuma mau ngasih tahu kak Dot Si Dian besok ulang tahun Hah? Iya, tapi jangan bilang-bilang dia dulu ya Rencananya aku mau bikin surprise buat dia. Wah, boleh-boleh tuh. Iya, Gini-gini gini. Gimana kalau kita patungan buat bikin surprise dia? Iya, maksud aku begitu, Kak. Diceplok pakai telur maksudnya. Nih, jangan kasihan. Ih, nggak apa-apa, bege. Biasanya juga begitu. Iya, nggak apa-apa, seru tahu. Ya, ya udah deh, nggak apa-apa sih. Apa enggak kasihan tapi mending kasih kado aja kali. Ya itu sekalian ngado, PA. Ya udah, kira-kira ngado apaan ya? Pacul, pacul. Lu jangan ngadi-ngadi deh nak Hihihi, ya terus apaan dong Setauku sih Dia lagi pengen banget sepatu Sumpah deh Nah mantep tuh ya udah beli sepatu aja Jadi patungan nih ya udah ayo cepan-cepan lah Kumpung gua ada nih Nih nih nih, nih. Duh si peot mana lagi Udah biarin ntar juga kesini Nih kak aku matung 20 Oke jadi 40 ya ini si Robi, ini si Kona, ini Dinda. Lalu mana PA? Ya santai ngapa nak? Nih gua pegang gua cap nih. Jadi 90, ya? Eh harga sepatu berapa sih? Eh hmm, kurang lebih seratus ribu sih, kak. Ya udah itu coba lagi minta si Peot dot. Oh iya, pas ya? Ya udah kak, aku kesana dulu ya. Iya, iya, Dinda, thank you ya. Iya. Dadah Kakona. Iya, Ndak. Hati-hati, Ndak. Kalau ada batu, loncat ya. Takut kesandung. Kalau masih kesandung gimana? Kakak omelin batunya. Lebay goblok, jiji. Ayo ah, guys. Ke warung yuk. Keripik, keripik, Kripik krepe. Keripik, krepe, krepe. Yot. Yot. Ngapain hehe, gua jualan dulu nak Sorry ya Nggak ikut kumpul tadi Yot Lu kenapa Lu kalau ada apa-apa Bilang kita lah Eh, uh, gua nggak kenapa-napa Kobi Gue lagi pengen jualan aja Lu jangan bohong Nggak biasanya Lu jualan kayak gini Iya-iya Sorry ya Yot gua nggak mau Di antara kita Ada yang saling nutup-nutupin Kagak nak Duduk lu Duduk Slow-slow nak Gue bilang duduk-duduk lu Lu kenapa sih Slow nak Ngomong tak lu ha? Santai nak Santai Yot Ngomong Yot ada apa lu ha? Gua butuh duit nah. Buat apa? Bokap gua ulang tahun. Gua pengen ngasih kado ke dia. Yo keripik keripik keripik keripik. Keripik keripik keripik. Duduk lu, duduk. slow, selona. Gua bilang duduk, duduk lu. Lu kena apa sih, selona? Ngomong gak, lu, ha. Santai nah, santai. Yot, ngomong yot. Ada apa lu ha?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 Lu emang teman-teman terbaik gua. nggak tahu gua harus berbuat apa buat nembus kebaikan kalian. Yot, meski kita terlahir dari keluarga yang berbeda, derajat kita tetap sama. Kita semua saudara, Yot. Kesulitan lu kesulitan kita juga, Yot. Kita siap bantu apapun yang lu butuhkan. Begitupun dengan yang lain. Selagi kita sanggup, kita usahain. Makasih, makasih teman-teman, makasih. bawa kado pak ya. selamat ulang tahun ya pak dibalik jendela rumah kita yang teduh penuh kebahagiaan ada keluarga yang sedang kesulitan dibalik senyum seseorang ada air mata yang dipaksa untuk tidak keluar pak, ma, maafin kona ya yang belum bisa seperti peot yang sayang dan berbakti pada orang tuanya kona janji kona akan menjadi anak yang berbakti kepada orang tua Selain gue harus belajar di sekolah Gue juga harus belajar arti kehidupan Karena kehidupan yang sesungguhnya adalah Ketika gue udah lulus nanti Menikah dan mempunyai anak Pak, kok butuh bantuan, Pak? Bantuan apa, nak? Kita hidup serba mewah Apa yang kita mau, kita bisa beli cuma-cuma Wah, wah, wah, wah Ada apa ini, Pak Badon? Jadi gini, Pak Saya mau menanyakan apa ada lowongan kerja di sekolah ini, Pak? Ya, mungkin tukang bersih-bersih atau apalah Loh, loh, loh, loh, kebetulan lo Pak Opis boy yang biasa di sini tuh udah resign kemarin Dan kebetulan kami sedang mencari gantinya, Pak Wah, wah, wah, kebetulan sekali ya, Pak Iya, Pak Boleh bawa kemari aja, Pak Kalau bisa secepatnya, ya Bisa langsung kerja besok, Pak Oh, iya, tentu, Pak